halo semuanya welcome back to my channel balik lagi sama gue kali ini dan seperti biasa gue bermain di Gets of olympus dengan modal 150 ribu ya oke gue langsung tar aja di G 6000 DC aktif di semuanya dan uh, di sini gue langsung spin aja di turbo 20 kali ya kita spin spin majalita dulu pemanasan pemanasan terlebih dahulu di sini eh ya, pastinya ya oke okay, langsung dapetin momok skater gratisannya lagi dulu nih lu dari sini ya oke okay, kita pantau-pantau terlebih dahulu di sini ya sayang ya kita lihat-lihat dulu -lihat aja oke okay, kita lanjutin lagi ya yang pastinya di sini uh, gua bermain sampai sampai aja pemanasan-pemanasan ya kan nggak usah terlalu tegang juga nih enjoy-enjoy aja ya Nah, ya, pastinya buat temen teman yang udah mampir di sini, simak video videonya, jangan di skip biar kalian juga nggak ketinggalan untuk update terbaru uh, dari 2 di Oke, okay. dan btw, kabar yang kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar, pastinya, dari ini, ya Oke, okay, jadi kita enjoy aja, nikmatin aja permainan ini dan yang pasti kalian juga nggak perlu khawatir karena di sini juga bakal sharing setiap hari sekalian dan kalian jangan sampai ketinggalan, ya. Yes. Oke. Okay. Sambil kita uh, menonton video ini, buat teman-teman semuanya punya jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian ataupun bagaimanapun carian sehari-hari ya jadi kalau lagi minum untuk kurang setengahnya tidak untuk ditiru dan hanya untuk ujian 18 tahun ke atas ya. jadi buat teman-teman yang sebenarnya masih belum cukup umurnya ya dikit aja dong oke okay. kalian juga nggak perlu khawatir ya karena di sini gua akan bagikan untuk tips dan triknya nih mengenai info sorghum. Wow dan juga bocoran sorghum hari ini ya. Aduh lumayan banget dong dapetin yang mantul-mantul ya langsung dapetin profit di sini saldo gua sudah mulai bertambah ya sudah berada di angka 600 ribuan lumayan banget ini berarti ya. Kita cari cuan-cuan lagi yuk, yuk yuk kita cari cuan cuan lagi ya. Gak usah tegang, nggak usah sepanengnya kan. Enjoy enjoy aja. Wow, kali 50-nya connect dong. Mantep jiwa ini tipis banget ya jam asirnya sedikit lagi connect dong ini mantap emang ya. Oh, kita petik sejuta saldo gue Wah, ini luar biasa banget. Dan kalian jangan lupa untuk bantu support channel ini di like, comment, share dan di subscribe pastinya ya sayang ya. Oke okay, dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya kan biar kalian dapatin notifikasi dari gue setiap hari dan pastinya biar kalian juga nggak ketinggalan untuk updatean updatean terbaru dari gue setiap harinya di sini ya, pasti akan membahas tentang info slot gacor atau info pola gacor Olympus hari ini nih tentunya untuk kalian apalagi buat temen-temen nih yang suka main dengan modal receh-receh aja mending langsung merapat-merapat ya ya oke lanjut lagi untuk pola-pola selanjutnya di sini dan semoga pola-pola yang gue bagikan bisa bawa hoki ya buat temen-temen sini yang lagi nonton di pastinya ya gak usah tegang-tegang sampai aja sambil nyeruput kopi sambil nyebat juga di lebih nge-enjoy gue juga mau ngasih tahu untuk bocoran RTP nya nih dengan winda tertinggi nih pastinya ya untuk memudahkan ya. kalian bermain di game slot online yang lagi gacor nih pastinya. Jadi buat teman-teman saran dari gue sebelum bermain oh, cakep banget dikasih lagi sekitar mirip Oke sambil kita pantau-pantau di sini itu lagi itu lagi itu lagi buat temen-temen yang nah suka main ya atau sebelum bermain kalian wajib cek dulu untuk RTP slot hari ini karena itu kalau kita bermain di RTP tinggi memungkinkan kita juga untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi Oke okay, lumayan gue dapetin Rp200.000an ya, ya dan gue juga mau tahu tau dimana tempat bermain gue yang pastinya ini rekomen banget ya aman terpercaya juga ya Oke langsung aja, di sini gue bermain di situs permen 138. Ya, makan permen, gak. Oke gue bermain, gue permen 138 Jadi buat teman-teman yang mau join juga bisa langsung klik aja link yang ada di pin komentar. Tinggal, tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga. Ntar ya. Oke main tipis-tipis aja nggak masalah ya maunya percaya saya aja rezeki nggak akan kemana jadi buat temen-temen semuanya gak usah terlalu terbawa-bawa nafsu ya gak usah terlalu brutal juga mainnya harus harus bisa mengontrol emosi dalam bermain biar nggak terlalu kebablasan karena memang ya pada dasarnya ini hanya untuk hiburan kita aja jadi jangan terlalu beranggapan serius ya guys ya untuk selingan aja terus agar waktu-waktu Oke, okay, gue rasa di sini juga cukup untuk hasil yang gue dapatkan dan gue juga gak mau lama-lama lagi. Sepertinya nanti melahwakan jadi, ya lebih baik ya langsung gue langsung bedain aja. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin banyak terima kasih buat temen teman yang udah nonton videonya dari awal sampai habisnya, disini. Oke, okay, sekian videonya. Gue izin pami dulu. Gue udah dapetin proskis ini. Salam Dedy Motiah. ya. Dedy Motiah. Salam Dedy Motiah. Salam Dedy Motiah. Tangan 138 di kelasnya BASI. makan pengiriman. JASO. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.